Begitu Usama mau tebas lehernya, musuh ini tadi akan bunuh dia. Tapi sekarang berhasil kalah. Begitu mau tebas lehernya, dia bilang, Asyadu ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Si kafir nih, syahadat. Usama mau tebas ragun. Ini kafir. Tapi sekarang syahadat. Pimbang dia. Ditebas akhirnya. Dibunuh sama dia. Begitu didengar oleh Nabi SAW, dipanggil, Hai Usama, kenapa kau bunuh tadi Ya Rasulullah, dia syahadat. Kena takut lihat pedang saya. Tadi orang ini kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia berarti sekarang jelas dia syahadat, kenapa lihat pedang saya dia syahadat supaya dia selamat gitu. apa kata Nabi SAW, benar? enggak, sama sekali kata Nabi apa? Apa kau belah dadahnya, hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak Nabi ulangin terus kalimat itu sampai Usama bilang saya merasa seperti orang yang paling salah di dunia dan berharap masuk kuburan, keluar enggak keluar lagi, mati udah. kena beratnya kalimat Nabi maksudnya apa teman-teman? orang yang sudah mengalah di medan perang enggak boleh dibunuh